Simpul melekatkan diri kepada apa-apa yang menghasilkan persamaan akan berpengaruh kepada pemikiran. Sebagai pitutur dikemukakan di situ dan cinta kepada Tuhanmu tak akan menyisakan kebencian kepada selain dia. Sebab kebencian itu adalah penyiksaan tanpa batas. Oh. pengalaman inilah membuatku mengerti Mengenalimu bukanlah dengan diriku Pengenalanmu adalah dengan dirimu Cahayamu yang menyatukan segala pikiran Cahayamu yang membakar segala kerisauan Aku bukakan hatiku sambil memohon Wahai Ar-Rahman, penuhilah hatiku dengan cahayamu Tanpa cahayamu, mana mungkin aku melihatmu you mm -hmm.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 Ketika kemunculan cahaya tak tertinggal, kesadaran di ambang batas hingga benalu-benalu perindu yang menggerogoti akalku. Tak menjadi penyakit kronis yang terus menular di sendi-sendi darahmu Kebaikan yang hakiki adalah berada di bawah pusana saya itu cinta Mahabah Mahabah di dalam keagungannya yang orang sulit sekali menembus kejujurannya Sebab sebaik-baiknya ajaran adalah Yang mampu menembus dimensi dirinya sendiri Kesepian hakikinya bukan diri untuk menjadi sombong Zuhud apalagi suci tetapi mampu melihat keburukan dan kelemahannya sendiri. Minumlah kata-kata hikmah, karena ia adalah cahaya yang terhijab Wahai engkau Yang tidak mampu menerima cahaya tanpa hijab Hingga engkau menjadi mampu menerima cahaya Wahai jiwa Sehingga engkau mampu menatap tanpa hijab Kepada sesuatu yang kini tersembunyi Dan jelajahilah langit seperti bintang Atau bahkan berkenalalah tanpa batas.